ples lar beberapa waktu lalu bikin happy semuanya. Abang L udah pinter ngecas HP, bikin Papa Bunda kasih semangat dan tepuk tangannya itu, guys, pinter banget nih Abang sekarang. Pengen kira ketemu anak Naruto sama Melokiti Naruto. <tuk> hmm. kan. Naruto itu tererti. <tuk> coba gimana masukinnya, masukin coba masukin coba masukin colokin masukin colokin hmm tuh masukin teri pinter aku, masya Allah, eh coba lagi. <tuk> Masya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan Agar tambah seru keuluan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang